Hai hai hai Tahukah kalian sob, jika dengan sekawanan singa saja, tidak mudah untuk mengalahkan seekor gajah di alam liar Apalagi seekor harimau yang umumnya dikenal sebagai hewan pemburu tunggal Selain itu, harimau juga biasanya tidak menyerang gajah dewasa Tetapi mereka tetap mengikuti kawanan gajah dari balik semak-semak dan mengincar anakan gajah yang lemah sudah tidak diragukan lagi ya, jika harimau adalah binatang buas yang ganas dan mungkin saja memiliki peluang terbaik dari semua hewan karnivora lainnya untuk berhasil menumbangkan seekor gajah dewasa. Namun sayangnya, ukuran dan kekuatan gajah benar-benar tak tergoyahkan. Dan dalam kebanyakan kasus seperti pertarungan harimau melawan gajah, hasil akhirnya kebanyakan adalah sang gajah yang akan menang. Namun harimau adalah satu-satunya pemangsa yang menyerang gajah tanpa rasa takut. Jadi, gajah sebenarnya juga merasa harus berhati-hati terhadap kucing besar ini. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seperti sebuah video viral yang baru-baru ini dibagikan oleh salah satu warganet, net, di mana seekor harimau terlihat mencoba berburu gajah, tetapi gagal. Harimau bisa menakut-nakuti, tetapi tidak bisa membunuh gajah dewasa, tulis caption pada video tersebut. Video berdurasi pendek tersebut menunjukkan, seekor harimau mengejar seekor gajah dewasa yang merasakan kedatangannya. Saat sang gajah berbalik untuk menghadapi harimau, dan membela diri, nampak harimau seketika berubah menjadi ketakutan. Mungkin saja harimau tersebut sudah bisa membayangkan apa konsekuensinya dan menghindari menyerang hewan jumbo tersebut. Video tersebut telah menjadi viral dengan lebih dari 8.400 penayangan setelah dibagikan ke media sosial. Bahkan tidak sedikit dari warganet yang membanjiri kolom komentar setelah melihat tingkah laku harimau tersebut. Dan dari video berdurasi pendek itu, kita bisa mengetahui bahwa hewan yang memiliki gelar predator puncak saja masih belum cukup untuk membunuh seekor gajah dewasa. Ya, tidak heran jika jarang ada hewan yang bisa menumbangkan satwa raksasa yang satu ini. Karena kulit gajah pada umumnya sangat keras, dengan ketebalan 2,5 cm di punggung dan sebagian kepalanya. Selain itu, dengan ukuran tubuh bagaikan raksasa dan belalainya yang panjang, membuat hewan ini semakin sulit untuk dimangsa. Nah sob, terlepas dari hal itu, sebenarnya gigitan harimau bisa saja menembus ketebalan kulit gajah hanya dengan sekali gigitan. Bahkan spesies kucing terbesar di dunia ini ternyata mempunyai gigitan hampir dua kali lipat lebih kuat dari singa meski harimau lebih menyukai berburu sendirian di alam liar warna belangnya bisa menyamarkannya dengan alam sekitar selain itu harimau juga merupakan kucing dengan skill perenang yang hebat yang bisa menangkap mangsanya meskipun jatuh ke dalam air nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar